Mas dia mungkin bisa merespon atau apa ya sama mungkin ini sedikit nostalgia di awal sebenarnya eh, gimana sih situasi berkesenian eh, masa eh, sebelum 98 dan awal-awal setelah reformasi itu awalnya kemarin kita sempat berpikir minta Mas Ted ya untuk cerita eh, di forum ini jadi bagian di forum ini kita mau kan aja. Karena pengalamannya di Gadri gitu. dan e, kalau tidak ingat teman-teman ingat atau yang pernah membaca dari teman-teman yang lebih muda pada saat itu memang Gadri seperti menjadikan isu-isu e, politik sebagai cara untuk berbagi dengan komunitasnya seperti upaya-upaya membagikan kesadaran atau memberitahukan isu-isu sosial -isu yang sebenarnya tidak bisa dibicarakan dalam diskusi-diskusi yang formal misalnya dan setelah itu mereka ketat dengan isu-isu politik yang saya kira menarik untuk mendengar Mas Ketep, e, melihat bagaimana sebenarnya ada transformasi perubahan posisi isu politik yang tadinya memang menjadi apa ya, isu untuk mengubah, mengubah sesuatu mengubah kesadaran dan sekarang barangkali itu juga jadi menjadi politik sebagai komponen aja. Uh, maksudnya bisa nggak sih ceritanya saat situasi pada saat itu uh, gimana? saya percaya maksudnya juga sempat mengamati apa yang terjadi dalam dunia kebudayaan di Indonesia, dari awal sembilan an sampai tahun dua dan bagaimana transformasinya sekarang. Itu mungkin bisa cerita ya selain uh, Membicarakan secara umum uh, teater pada saat itu Dan bagaimana politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan di sana Tapi pada saat itu Mas juga mulai masuk ke teater garasi Dan garasi mulai dari teater tampus gitu, Dan bagaimana situasi di pada saat itu mempengaruhi apa, Ideologi politik garasi di awal ke dirinya Mas Saya Barang lebih sangka dengan masuk juga masuk ke kampus masuk ke dunia kesenian Terus sekitar tahun 94 95. Dan pada waktu itu eh, Saya sendiri masih nol banget Enggak ya. tau apa sih sesungguhnya yang terjadi Saya pikir semuanya baik-baik saja Ini bisa baik-baik saja Ada banyak pangan, langsung dan lain sebagainya Jadi eh, gak ada yang salah apa yang berlangsung, dan ya, saja. Soeharto itu berkali-kali terpilih jadi presiden. Itu ya memang seharusnya seperti itu, kok gitu kan Saya masih ingat waktu kecil digiring untuk dia dengan mensuara atau kemanusiaan UMD. Misalnya, jadi ya, dia memang babak pembangunan. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, buku saya, saya, saya, saya, saya sebilang awal itu baca buku perang itu diangkeringan habis itu dimarahin banyak orang Karena tahu, tak, tak, pikir itu novel biasa gitu kan e, Jadi, baru kemudian ketika e, saya masuk ke physical 94 dan kemudian bergabung dengan data garasi e, bertemu dengan banyak teman-teman yang ada di sana itu saya baru mulai terbuka lah, apa yang sesungguhnya berlangsung gitu yang tertutupi selama ini dari, dari mata saya dan sisi sendiri, lahir juga eh, apa ya, disebabkan oleh aktivitas kelompok-kelompok studi di kampus yang sudah mulai hidup di awal tahun 90an jika di tahun 8 bulan memang benar-benar represinya sangat-sangat kuat sehingga memang eh, mati ya, memang dikatakan mati eh, aktivitas di, di dalam kampus baru sembilan bulan awal mungkin karena soal itu sudah menua sibuk dengan anak-anaknya itu kemudian represi itu mulai agak menurun beberapa teman-teman di kampus mulai lagi menghidupkan kelompok-kelompok studinya dan di physical pada waktu itu ada banyak kelompok-kelompok studi dan uh, waktu itu seperti berjalan sendiri-sendiri dan kemudian garasi mencoba Uh, waktu itu belum bernama garasi, belum berbentuk kelompok teater, tetapi sebagai satu aktivitas dari beberapa teman Yudi, Amata judi yang tadi di kemudian tua, dan beberapa teman terpikir uh, malam apresiasi seni dan politik di siko di tanggal 4 Desember 93 Ini yang kemudian juga di, karena itu adalah satu peristiwa yang dibikin garasi pertama kali, itu yang kemudian juga dijadikan menjadi kayak hari lahirnya garasi 8 lah, Desember. Uh, sembilan tiga, jadi dari malam apresiasi dan politik. Kemudian eh, ya proses kemudian terus berlangsung di tahun sembilan puluh garasi bikin lagi, sembilan puluh bikin lagi apresiasi dan politik dan habis itu kemudian sebagai satu entitas satu satu pada waktu itu kemudian mulai agak solid untuk kemudian tahun 95 mulai bikin karya pertunjukan dan eh, sebagaimana karya-karya seni yang lahir di, di kampus pada waktu itu tema-tema kami sebenarnya cukup beragam ya. tentang arte baru tentang suara tentang suksesi tentang militerisme dan lain sebagainya jadi cukup cukup beragam sebenarnya tetapi di Uh, sorry, empat, empat, uh, ketika di tahun 90-an awal itu aktivitas di, di kampus mulai mulai bangkit lagi, layak kembali. Sementara di sisi yang sebaliknya, dunia seni pertunjukan Jogja pada waktu itu bisa dikatakan mati. Jadi lima besar kelompok teater Jogja, gandri Sima, Dinafti dan, dan lain sebagainya, waktu itu berhenti di tahun 92. Habis itu seperti kemudian kayak ke ke kehabisan energi untuk melanjutkan makamnya. Dan itu sempat sempat berubah berubah bentuk menjadi tak terpaku di di tahun 1996 mengangkat sektor uh, jenderalnya Nikolai Gogol yang cukup keras juga pada waktu itu, tapi tidak dengan nama ganti Jadi memang uh, karena Kelompok-kelompok teater yang saya sebut lima besar tadi itu sangat aktif di Jogja dari akhir 70-an sampai 80-an itu mereka di sembilan bulan seperti mulai kehabisan tenaga Kehabisan tenaga dalam pengertian ya beberapa pelakunya mesti sudah berhadapan dengan tuntutan-tuntutan uh, sosial yang lain, keluarga dan sebagainya juga memang ini sudah memang habis tenaga benar dan ini kemudian digantikan oleh teman-teman di, di dalam kampus Waktu itu ada Garantama Teter Kampus Ada, ada banyak eh, aktivitas kesenian, terutama pertunjukan gitu di, di, di, di kampus Di UGM sendiri cukup banyak eh, Selain Teter Gajah Mada yang memang Teter Universitas Di dalam sendiri sangat banyak, ada apa Apaka di Hukum Kemudian ada Retor di filsafat Kemudian ada di Sastra sendiri juga hampir tiap jurusan sama punya saya dulu sempat dipunuh di banyak uh, teater jurusan sastra Arab saya ikut, sastra Indonesia saya ikut Karena sangat takut sekali uh, Berkutikan-berkutikan di dalam kampus dan memang kami bermainnya di dalam kampus Bermain di dalam kampus di gelanggang uh, Kadang saya ikut Jemaah Asalaudin juga pintas ya habis Sarwe di, di gelanggang Kemudian uh, juga di... di orang dari kami yang lain adalah sebenarnya demo-demo itu dalam lamaran yang lain, di mana kemudian juga banyak kalau disebut di media itu aksi di Amerika. Saya sedih nggak tahu sebenarnya itu kesimpulan kala apa, tetapi itu e, bagian dari cara banyak kelompok seni di dalam kampus waktu itu untuk ikut serta e, dalam proses e, reformasi itu. Jadi memang sangat yang ya, bisa dikatakan di dalam kampus dan memang kemudian mulai memanas e, menjelang 98. Saya ingat itu karena sih membatalkan pertunjukannya di, di, di tahun 98. Pada waktu itu kami sedang bersiap siap juga dengan melakukan interogasi duanya ada di Tapi kemudian kami dibatalkan karena memang situasi sudah sangat memanas sampai tanggal 20 Mei 98. Saya baru merasakan benar-benar ini ada satu gerakan bersama ketika ada pisau warna Ketika semua elemen uh, masyarakat kemudian turun dan, dan menuju ke Kerajaan Saya waktu itu jalan bareng Pascal, Jalan kaki dari Munjali sampai ke Kerajaan Dan itu memang kemudian kerasa banget Dan beberapa hari setelah, satu hari setelah itu kemudian jalan ke itu kerangka situasinya dan dan memang selama uh, kelamaan di kampus, uh, aktifitas di kampus pada waktu itu menjadi satu satu ruang belajar bagi saya sendiri secara pribadi uh, yang tadinya nggak ngerti apa-apa isu-isu politik yang berlangsung, kemudian jadi jadi ngerti jadi ngerti, ketika kemudian mengikuti ngalir mengikuti uh, mendengarkan demo-demo di diunduran pada waktu itu dengan apa operator-operator konponan -operator dari isi seperti Kosenda ke kemudian ada operasi operasi ya. jadi dari sana kemudian kita jadi belajar bersama-sama apa yang sedang tercundas apa yang sedang diperjuangkan kamu sedang membuat perjuangan yang Intel itu nggak berubah di sana. Ada. Apakah harus ada prosedur untuk melaporkan permusuhan atau menuduhkan maskapai, polisian atau, atau, atau, atau bisa nggak cerita soal-soal yang -soal, berkaitan soal, dengan sensor atau pengawasan? Di karena saya diberitahu dimulai dari tahun delapan puluh delapan, saya masih kan mesti fotokopi tiga buah naskah. Setiap kali mau pentas, kami butuh tiga buah naskah. Satu untuk gedung pertunjukannya, taman budaya, kemudian yang dua yang lain saya kurang tahu itu kemudian di, di, dikasih kepada. Jadi eh, selalu eh, sampai pertunjukan garasi di, di Purna Budaya pun kami mesti PKKH sekarang ya, sekarang sudah lawas PKKH uh, ya, pentas ya, PKKH yang ada di dalam lingkungan kampus pun kami mesti pasti menumpuk naskah ya. Jadi semuanya memang harus bernaskah tertulis. Meskipun di dalam pertunjukannya kami tetap perinformasi ya untuk kemudian eh, memasukkan isi sudah tertentu ya di, di di dalam pertunjukannya secara langsung. Gitu. Bahkan dia ya, Nah, dan karena hampir semua temanya ngomong tentang itu ya pada waktu itu kami juga mengangkat meskipun berangkat dari naskah-naskah yang banyak kali tidak ada hubungannya secara langsung gitu, tetapi juga kemudian ya naskah sebagai kerangka saja, gimana kemudian kami bisa memasukkan informasi, memasukkan isu, sesuatu yang tertentu gitu. Itu yang juga saya pikir juga dilakukan oleh terkendiri juga teater sebagai satu pasmon ya teater sebagai satu satu ini ya, satu pasal kalau yang bilang begitu. Jadi sebagai satu wahana untuk kemudian uh, memasukkan informasi-informasi uh, yang pada waktu itu memang tidak didapat. Dan penonton pada waktu itu juga mengalami satu-satu hmm. ruang merasakan ruang penjelajahan itu sebagai satu satu ruang katarsis yang luar biasa. Gitu. Setiap kali jinggung apa dikit gitu udah itu kayak berkembanguru gitu, apa ramai banget karena kami gak bisa membesarkan itu di luar di luar ruang pertunjukan gitu ya, Gak bisa bilang semaungkin itu gak bisa gitu ya di, di di luar pertunjukan tapi begitu kami buta itu, itu itu itu kemudian itu jadi satu wah, gitu memang kami bisa berteriak bareng-bareng di situ gitu di luar gak bisa, gitu. di luar gak bisa jadi uh, Gitu, jadi uh, kalau soal sensor -sen pada waktu itu, karena saya mengalaminya 90-an, uh, ke atas sudah tidak seketat dulu lagi, tidak seperti tahun 80-an, awal gitu, dimana teater dinasti dengan sepatu nomor satunya kena, gitu. Atau Mas Bambang isti kena, karena dia jualan bukunya perang pada waktu pertunjukan gitu. Jadi, uh, udah, udah, udah, udah, udah, udah Terima kasih Mas Tidil.